Halo guys, hari ini kita mau... Masih apa? Itu ada yang meluncur awan. dulu guys jangan lupa kela okay Hah, kenapa? Itu mukanya kenapa? Digigit nyamuk? Iya Wow Gimana, nyenyak tidurnya? Takut nggak? Ada suara apa? Wow